perlu kita nomor kendaraan, di nomor tujuh kendaraan dalam Bintang, cahamu, bintang, nama, jatuh, bintang, nama, jatuh, bintang, kawan lelang dari kawan <laughs> youtuber, ini dia saya dari bintan 20 mangar kawan-kawan di Bangar, Uh, bulu masalah harga, padok dia? di bulan niat pulang, jalan. Ke, biang Di di Gak ada, mau dimulai baru untuk jadi Oke okay. berarti itu perputri terbit Nina baik kamu masih ada soya baik kamu masih ada kaciga, <tipas> <wajib>. <tipas> Di jadi Kawan-kawan, ini di anggota dari sembilan pulau Bintang. Kawan-kawan, kita pada kita Oke, guys, selamat bergelandang. ini dia Let's <laughs> go!